Serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar list tentunya. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah unggahan spesial dari Langit Musik Di akun Instagram Langit Musik Ini mengunggah sebuah persaingan foto cute, foto romantis Foto ubu banget dari Lesti dan Rizky Bilar Ketika di ajang IMA 2021 Wah, wow, Masya Allah banget ya Lesti dan Rizky Bilar ini saling berpelukan Masya Allah saking bahagianya Istri tercinta mendapatkan piala penghargaan Persahabat ya Masya Allah Begitu bangganya seorang Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan tersebut. Duh, Cimin gak bisa move on nih. Dari kemerihan acara Indonesian Music Award 2021. Bayi langit musik kemarin mirip banget kan sama pasangan muda yang satu ini. Lesti Kejora Rizky Bilar. Wah, wow, masyarakat banget ya nama Idola kita akhirnya ditek juga Masya Allah Mudah-mudahan saja si Merah Lesni dan Rizky Pilar Ini selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Robbal Alamin Hingga banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Cicindo Cintawati Do 75 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, Leslarku betul bingit nggak bisa move on dari acara kemarin Indonesian Music World 2021 by Langit Music acara yang sangat spektakuler luar biasa komentar positif diberikan dari salah satu akun fans sejati Leslar ke kabar berikutnya, kita lihat juga batas sebuah ungan spesial juga nih ini kabar yang sangat luar biasa dari Kak Uya Mungsi yang mengabarkan bahwa Rizky Bilar tadi sore itu di lokasi syuting tentunya syuting JWB2 terpampang nyata tuh mobil orange yang mana ini mobil adalah hasil jerih payah Leslar Masya Allah mudah-mudahan saja berkah barokah untuk semuanya dan kakak Bilar diberikan kesehatan, kelancaran, amin ya robbal Alamin dan kita lihat juga perasaan-perasaan berikutnya Diunggah akun oleh Putih Bila. Masya Allah Postingan Kakak Bilar di Lockshoot Ya luar biasa dan asibah kalimat Yang dituliskan di postingan foto tersebut Pose bersama yang mau jadi papa rizki Bilar Semoga semua sehat-sehat ya Bumi Lesti Kejora Amin Doa yang tulus banget ya Mudah-mudah saja doa baiknya dikabulkan Dan kita lihat juga di postingan tersebut Ada kalimat kansen yang dituliskan Bajunya sudah mulai longgaran, ya Kak. Nggak ngepres lagi, Kakak kerja dulu ya. Jangan kangen, loh. Masya banget ya. Mudah-mudahan support, doa, dukungan selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Banyak juga komentar yang dibanjiri di postingan tersebut oleh para fans sejati, yakni dari akun. Asuka Kim mengatakan JWB yang ada bilarnya mulai tayang kapan sih? Perasaan dari kemarin gak ada mulu. Sabar ya. <laughs> Dan ada juga komentar lain diberikan dari aku Neng Ars Korea 24. Kapan JWB yang ada kakaknya pengen lihat acting si Kasib, Canda ya dek masya banget ya, semua menunggu. Ternyata idola kesayangan kita ditunggu banget nih. Oleh para fans sejati yang selalu mensupport karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Dan selanjutnya kita mampir ke unggahan urbanasia.com. Persahabat ya, perhatikan di ini. Google Release Your Insert 2021. Kita lihat ke slide berikutnya Persahabat ya di sini ada kategori lagu Dan tentu di kategori tersebut Ada lagu Bawa aku ke penghulu Penyanyi dengan Lesti Wow, masya Allah banget persahabat ya Ini luar biasa Suatu kebanggaan untuk kita semua masya Allah Nama Lesti dan lagu yang sangat luar biasa Akhirnya masuk kategori lagu Yang mana tentunya di sini sebuah kalimat Yang dituliskan lewat caption Hashtag Your Info Google Indonesia kembali merilis nih daftar topik-topik yang trending sepanjang tahun ini lewat Your In Search 2021. Simak di sini ya tuh persahabatnya ternyata lagu bawa aku ke Penghulu milik Lesti Kejora penyanyi persahabat ini masuk daftar topik-topik yang trending luar biasa. Masya Allah mudah-mudahan saja membanggakan dan selalu lancar apapun untuk Lesti dan Rizky Bia dan kita lihat juga persahabat ya di postingan ini tentu banyak tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari fans sejati yakni dari akun Sulastri 7571 mengatakan Lesti bahwa aku ke Bang hulu. Masya banget ya support dari fans yang luar biasa mudah-mudahan tetap kompak telah tetap selalu solid mendukung yang terbaik dan ke kabar berikutnya kita mampir ke uang polisi leslar persahabat ya ada info di channel youtube nya Rizky Bilar bahwa sudah di up saja persahabat ya kolaborasi dengan Theo Korean dan Ria Ricis. yuk banyak banget ya for vlog, vlog ini yang belum nonton silahkan wajib nonton nih ke channel youtube nya kak Rizky Bilar dan selanjutnya ada sebuah unggahan postingan yang luar biasa vitamin bahagia yang kita dapatkan Ah oh, gemesin lagi tuh, diunggah di tiktoknya Irfan ya Ini luar biasa banget, Dan ada LLST lagi belajar gendong baik Duh, gemes banget ya <laughs> Hingga banyak tanggapan komentar yang sangat luar biasa Ya, ini dari angkun istikama.w mengatakan gemoy banget bapaknya Uthun nah, Aduh, cute banget ya, luar biasa itulah kita Gak sabar juga kita menyaksikan vlognya pasti seru dan menghibur banget. Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan kejutan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita. Masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya? Jangan kemana-mana tetap setelah itu. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.